Soekarno kan orang buangan kan, dimana-mana dibuang, di END, di yeah, Pulau, -pulau yeah. Buru, yeah, menulis puisi, yeah. mm -hmm. akhirnya memikirkan konsep negara kan. Selamat malam semuanya, selamat pagi, selamat sore, teman-teman yang dengerin, ini adalah kebanggaan tersendiri catatan kaki men ya Udah kedatangan Om Nanodakan <suss> ya. <laughs> Kenapa saya canggung? Di gimana Om, gimana kabarnya ini, ini kan Corona gitu Ya biasa saja Coronanya nggak kelihatan <laughs> <laughs> Di mana lagi ya? Yeah. Ini dah. Iya, bagi yang belum tahu pak, iya, iya. Om Nano ini adalah sosok, sosok sastrawan iya. dan pelaku seni Om ya, ya di Jembrana sebenarnya. Iya, siapa yang nggak tahu Om Nano? <laughs> Kalau anda tidak tahu Om Nano, aduh. Berarti bukan orang Jembrana. <laughs> <laughs> Saya tahu Om Nano ini uh, ketika dulu pak. Dulu ya? Mm -mm. Uh, karena dulu tuh yang terkenal ngeband gitu yeah. kan. Kalau nggak di Om Nano itu kan sutris gitu yeah, ya nggak Om ya? Sutris okay. gitu. Uh -uh. Oh. Terus Ape, ada ya. di, ah ipa ipu nya di 100% juga ada itu kayaknya kubu atau gimana itu <laughs> kubu <laughs> kalau inget Dona inget Dona Dona-dona dari Dua berawa ya, ingat, ingat ah, ya itu juga saya tuh dilatih oleh Om Nano gini gini gini <laughs> gitu ya. <laughs> tapi enggak banyak yang tahu Om ya, Nano ya. ini maksudnya pernah kuliah atau enggak gitu Mari kita kulik secara tajam <laughs> ya aku pengen nanya Om kesibukan sekarang selama pandemi apa aja nih Om bertani, bertani ya, ya. itu bukan utama bertani, dia ya masih nulis, terutama kalau siang bertani ya. nulis. Bertani itu maksudnya bercocok tanam, gitu? Iya ya. beneran bercocok tanam <laughs> di desa aku oh. punya kampung namanya uh, apa namanya Banjarmudik, tapi oh, rumahku Moding. namanya dusun Senja. Oh, oh, oh jadi betul. itu di dusun sejak itu aku bikin kebun kecil puluh ah. mayur dan lain sebagainya itu benar-benar ribu -benar oh. orang orang-orang di sekitar dua ada orang tua ada anak anak-anak oh. di muding muding itu kan di Melayu ya Om ya tiga, dua oh. Melayu desa puluh ah. aku pengen nanyain tentang background Om Nano Enggak-enggak semua tahu kan tentang masa kecilnya om Nano gimana? Om Nano ikan punya jiwa seni yang gede. Masa kecilnya om Nano selalu diasukin seni-seni uh, ya, gitu, iya. makanya sekarang menjadi seperti <laughs> ini gimana om? Uh, ini waktu kecil sejak aku inget ya tetangga yeah. aku itu kan banyak orang Jawa. Mbah-mbah yeah. Jawa tuh mereka nembang, bahkan aku diembu oleh mbah-mbah Jawa itu oh. karena rumahku terpencil sekali di Modik. Paling oh, di ujung adik. pinggir kali berbatasan dengan kampung Tetelan, kampung Jawa Oh. Jadi pergaulannya sama anak-anak Jawa hmm. Yang di situ sama mbah-mbah Jawa hmm. Dinyanyiin dandang gulung Oh, dadang tembang-tembang tidung ya, tembang Jawa dulu om um, ya? Hmm, gitu, sinom-sinom Jawa hmm. itu. Melekat, kemudian besarnya Makin besar aku Bapakku juga pemain drama gong oh. Drama gong? Ya, pemain drama gong Jadi aku sering nonton Rular begitu saja hmm. untuk Seni drama itu, oh. kalau menulisnya sih belajar. Aku mulai dari mencontek mencontek, mencontek. Ah. mencontek, mencontek puisi yang ya, sudah ya, jadi. Ya. Waktu SMP itu ada teman lat yang cantik, no bikinin puisi ah, tugas? Ah. <laughs> Aku, ya, ya. Aku kasih itu orang lama-lama kan cinta. Ngap amir. Ya, ngap-ngap-ngapain ya? Kok harus pakai pikiran orang? Kenapa enggak? enggak nulis sendiri ya, nulis. A -a -a -a. ya menulis aku mulai lama, lama banget dari SMP sampai S4 aku nggak lolos, lolos mencoba menulis untuk dikirim ke koran iya yeah, ya yeah. nggak lolos malah ini apa? siapa tulislah puisi yang jelek-jelek sampai gitu guruku salah satunya umbulan untuk namanya A -a -a. kamu tulis puisi yang jelek jangan aku menerimakan jelek artinya pikiran spontan saja nggak usah diindah-indahkan oh iya oh, -ya. Gitu. Jadi aku menulis ya apa, jujur saja, mm -hmm. ya, jujur apa apa yang terasa, yang menangkap, hmm. tulis tanpa diindah-indahkan, hmm. ya itulah puisi dan nyatanya aku lho. Mulai saat itu aku paham hmm. bahwa puisi bukan sesuatu yang uh, uh, apa yang, dibuat dari menghayam, iya, iya. ya, tapi fakta, faktual, apa yang kita alami, yang kita lihat, yang kita rasakan menulis apa adanya. berarti uh, olah peran itu dari dulu om um, ya dari melekat dari keluarga yang dulu. ah aku melihat orang berperan tuh di dalam dong hmm. kemudian di nonton film kan mulai waktu hmm. kecil film kb orang berperan film-film hmm. nisfah -film zaman dulu. lama banget itu kalian belum Iya. <tuh> <tuh> nah, ya itulah itulah. A -a -a. tapi aku dulu duluan menulis menulis, menulis. Ya. menulisnya tapi kegiatan menulis tuh pasti harus dibarengin dengan membaca, Om ya. Ya. Gitu. Nah, kebanyakan nih sekarang, generasi sekarang nih, Om. Iya, Om. Itu kan nggak ada banyak suka baca gitu, Om. Nggak banyak. Senang sekarang kan? Uh -uh. Baca. Oh. Uh -uh. <laughs> dengan konteks ya. beda, Om, <laughs> iya. <laughs> ya. Iya <kebetulan, laughs> <dulu, laughs> karena iya. Kebetulan gitu, gitu. ini. Uh -uh. Dulu pilihannya sedikit. Uh, ya bisa aku jadi, orang ya. desa yang sekolah di negara Dibuang dalam tanda putih orang, oleh orang tua Nangis-nangis uh, uh. aku loh dibuang di negara Zaman tahun 78 itu aku sekolah. Oh 78 tujuh, 78 tujuh, tujuh, tujuh, tujuh, aku masuk SMP 1 uh, uh. Dari desa yeah, iya. Satunya mungkin yang dari desa jauh yeah. banget mm -hmm. uh, Bagiku jauh sekali waktu itu nah Terus mulai sudah berlangganan majalah Teman-teman mm -hmm. di kota aja aku dua orang yang berlangganan majalah Aku yeah. udah berlangganan majalah mm -hmm. Wah, iya. <laughs> yang, yang kain Kain Kusinya yang gendeng kan itu, itu. nah Pilihannya sedikit sekali majalah Hai Bobo dan lain sebagainya yeah, nah, iya. seperti sekarang. Buka layar, udah ya, yeah, iya semua dunia tangan. kelihatan kalau yeah. wow, itu enggak. Hmm. Jadi itu yang membuat kita lebih konten. Iya, ada membacanya di situ dan ya itulah dapat banyak dari membaca. Kosakata juga ya, ya belajar uh, dari yang yang yang sudah-sudah itu. Pernyata, yeah. majalah Hai juga penulis-penulis hebat dulu. Oh. arswendo ada OL ada atom strategi banyak banget di sana oke kita itu uh, kurang tahu <laughs> sih Pak <laughs> <laughs> kasih, kan, kan. <laughs> karena iya ya, kita kan background jarang baca Pak <laughs> kan. <laughs> oh ya om, uh, masih ingat nggak uh, puisi pertama yang Om Nano tulis sama yang om, judulnya apa itu tentang apa om? ya mm. apa wanita kah <laughs> gak. tentang yang pertama mas orang ya puisi tentang mungkin temanya cinta tapi cinta universal uh -huh. yang judulnya apa sajak bunga sajak, sajak bunga dia, itu sajak bercerita bunga. tentang apa tentang kehidupan tentang penerimaan atas takdir kita okay. tentang kesadaran keterbatasan kita. Oh. itu sempat dilakukan sama DU kalau enggak salah. Oh, di oh, musikalikasiasiannya. Oh, puisi pertamaku oh. yang masuk koran. Oh, berarti itu bertemakan tentang kehidupan. Iya. Okay. Iya, yeah. yeah. uh. yeah. karena zaman-zaman Om zaman um dan zaman kita ketika kita gimana ya, meluapkan isi hati itu udah di sosmed. Iya, iya, iya. Iya apapun gitu, ya jujur oke buat status, status kayak gitu. Ya itu yang aku lihat kelemahan teman-teman adik-adik anak-anak. Nah, status itu seharusnya bisa menjadi baik bahkan akan menjadi buku loh iya Jadi, oh jika kita menulis dengan kesadaran bahwa itu bermanfaat bukan hanya sekali-sekali meluapkan isi hati kekesalan bolehlah lah ya, ya, ya tapi, ya, tapi status itu setidaknya perjalanan kita mm -hmm. karena zamanku dulu kan belum ada kayak nah sekarang mm -hmm. orang menulis di buku harian ini yeah. yang yeah, hey, yeah, yeah, hari ini aku kesal banget sama orang tua aku yeah. dikasih mm -hmm. uang ya yeah. soalnya lagi eh buku ternyata memberi kejutan, lama-lama dia menjadi buku menjadi yang bisa dipilih diedit hmm. menjadi sebuah novel tentang oh, perjalanannya kemudian yeah. diisi isi isi makna-makna tertentu bisa yeah, yeah. Uh -uh. Contohnya banyak, ada namanya penulis Titik Senja yeah. Mbak Titik Senja itu diklaim dokter Akan meninggal dalam waktu uh -huh. tahun dia menulis di buku Semua dituangkan, luangkan, luangkan uh -huh. Tapi enggak Ternyata buku itu terwujud, novelnya Dia udah menulis. Oh Wah keajaiban oh, Mungkin mungkin dia itu uh, dari galau jadi nggak galau yeah. gitu. Gitu jadinya oh, dia Iya kan? Emotif, Oh iya Mental-mental iya, iya, iya, Mental, mental, iya, mental health Psikologinya ya, ya, gitu. Aku percaya <laughs> itu Iya, iya, iya nah sekarang kembali ke status harusnya begitulah karena status nah ini bahaya hmm. tapi teman-teman muda pasti sudah tahu status yang ditulis ngawur itu kan menjadi jejak digital iya benar nah, kalau anda mau daftar kerjaan iya. nah, bisa dicek kan iya. sama apa namanya bagian admin <tuk> apa iya, iya. Bahwa orang ini mentalnya <tuk> <tuk> <tuk> gini ya iya karena pake. apapun sekarang pasti dicantumin media sosial nah, gitu om iya, iya. di iya. A -a. kalian bagi hmm. yang masih muda <tuk> hati-hati buat status, jangan galau aja. Ada temen punya, saya punya temen Kelola galau. Galau-galownya dengan baik gitu, <laughs> yeah. Semua orang pasti galau, tapi. Yeah. Dikelola dia. Gitu. Tapi biasanya orang galau zaman sekarang nih om. Um. Ini dia direkam tembok, <laughs> isi background <laughs> lagu gitu. Anjir. <Lancer. laughs> tapi saya jujur tuh ya. biasanya kalau galau tuh malam ngasihkan karya om. ya itu banyak iya. juga yang ya gitu. nah. mungkin semua karya tuh bisa berangkat dari kecewaan iya. benar, benar. penyakir benar, benar. atau penulis-penulis besar dunia itu tulisannya kan berada. banyak yang lahir tidak nah. semua ya banyak ya, ya. yang lahir ya. dari situasi terkenal dia dikenjara, oh. oh. diasingkan oleh ya, politik kayak Wiji oleh... Tukul ya wow banyak banget, oh, ya Wiji Tukul satu menulis dunia juga ya. mm -hmm. dibuang oleh negaranya. Soekarno kan orang buangan kan, dimana-mana dibuang di ND, di yeah. Pulau Buru, yeah. menulis puisi, mm -hmm. akhirnya memikirkan konsep negara. Dia situasi, oh, oh. situasi ya. tertekan itu namanya mengelola kekerasan, buangan kekerasangan dan itu, nah ini kesekian ngomongnya. Iya, iya, iya, iya, iya, kalau lagi ujian, yeah, yeah. ini waktu lagi ini yeah. ini kosong, yeah. ini tertekan, ini otak iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, soalnya kita nggak bisa apa ya mengeluarkan ap, ada apa yang ada di kepala orang musisi bahasanya mengeluarkan unek-uneknya ke lagu padahal penulis mengeluarkan unek-uneknya pasti ke nah, tulisan uh -huh. ya. dari segala karya-karya om -karya, um ini ada nggak yang bertujuan untuk si cinta gitu om um? umpamanya om galau kan kita kan sebagai anak muda om masalah utama anak muda itu wanita aduh itu gitu. normal iya masalah saya itu. galau banget gitu kan nah pas zaman om gimana nih om cara ya lah apakah karena pas zaman saya waktu SD terakhir saya masih surat-suratan itu yang dah <laughs> iya saya dikasih surat <laughs> dibuka I love you dari asin pinjam <laughs> buku kemudian di dalam bukunya kita selipkan surat <laughs> iya iya menunggunya itu luar luar biasa, sudah dibalas, kita mencari masih mencari tempat di mana mau baca, ya kawan teman-teman di di sekolah atau disimpan di kamar, luar biasa, bener-bener. Nah sekarang mungkin cukup dengan WA atau apa ya penyatakan cinta, tapi ya dulu itu dengan surat itu yang luar biasa eh luar bagiku tapi bagi anak-anak sekarang mungkin yang WA juga luar. Tidak luar biasa banget. Kalau nggak suka saya nggak suka enggak lah, ayo beli Aku mau sedikit menguling-uling tentang kacamata Om sebagai budayawan. Eh sebagai budayawan gimana sih melihat Jembrana atau dunia kreatif Jembrana zaman sekarang? Eh aku melihatnya dari di Global aja ya, ya, so, ya bahwa global. dunia kreatif di teman-teman di Jemrana baik yang muda, Sampai yang berusia, ya, uh -uh. ya sama aja, di mana-mana, sudah bisa memanfaatkan teknologi, memanfa memanfaatkan kesempatan yang ada, uh -uh. cuman kan kapasitas dapat ketekunannya. Yeah. Kemudian uh. itu uh. kalau uh. anak-anak muda yang kedua kan biasa sama aja dengan anak-anak Jakarta di California, begini juga di London, begini kita di sini nah ah, penghargaan juga penghargaan dari pihak luar ya, Katakanlah, oh. kita bikin sesuatu kemudian ditunjukin hmm. mereka masih mengapiasasai Oke okay. jadi apresiasinya yang kurang benar-benar oh, kalau oh, di sini kreativitasnya luar. Iya, kan. uh, uh, karena tuh di podcast ada sebelah kan. Iya. Yeah. gitu katanya orang Indo dan orang luar itu lain apresiasinya om ya. Iya. Iya. Kalau di luar negeri ini contoh yeah, aja yeah, kan? yeah, yeah. Kita jalan nyanyi di jalan orang tuh pasti nice. Nice song, nice voice. Kan itu kita, kita sering uh, lihat di YouTube orang namen. Uh, uh, uh, iya iya iya iya. luar biasa. Iya apa, iya. Menutang ngasih uang atau tidak menonton? saat pertandingan ya. Iya. Di sini mana ada orang namen di tebu? Buket tangga. <laughs> iya benar benar iya benar. Ah ini pengamen, ini kasih aja. Iya, gitu Iya. Belum selesai. Iya. <laughs> satu, satu kalimat aja belum uh, dinyanyikannya uh, pasti dua ribu enggak. Caranya mengapresiasi menghargai harusnya enggak. Ya, Kreativitas sekali lagi sudah sama kita uh -huh. itu perlakuan terhadap kreativitas itu yang belum yang itu kita lagi belajar uh -huh. kita harus belajar masih oh. PR Om ya iya, iya, kita iya, belajar iya. semuanya pertama harus belajar ya. dan berhubung Om Nano ini kan sebagai yang punya rompok ah, Om ya dan notabene rompok popi adalah wadah untuk anak-anak kreatif yang Jemberana nih ini apakah udah di Udah apa udah ada niat untuk bentuk itu atau emang ngalir aja Om? Gini sebenarnya, kopi ya, itu. itu hanya kantinnya komunitas kertas budaya. Ya, yang, oh. yang aku punya komunitas kertas budaya. Uh. Di dalam komunitas kertas budaya ada kegiatan puisi, teater, semua film juga uh, uh, uh, ada anak-anak uh, uh. dan uh, musik dan lain sebagainya. Hmm. Kami itu sudah dari tahun 98. Oh, komunitas. saya baru lahir itu. Ya, <laughs> 98, <laughs> komunitas kertas budaya udah terbentuk dengan teman-teman uh. di sini. Ada obat flu, Om Pramono namanya obat okay. uh -huh. lama kemudian lama-lama-lama-lama aktivitas kami terus saja jalan setiap tahun ada saja kegiatan setidaknya setahun obat obat obat obat obat obat obat obat obat obat obat obat obat obat anak obat obat obat obat obat obat obat obat di obat obat obat obat obat obat tempat obat tempat obat Ya, mereka yang yang punya inisiatif om, oh, bikin daripada belanja di luar, oh, habis latihan lho. Oh, so, ya. Latihan capek, misalnya latihan teater, yeah. latihan apa, udah capek lagi yeah. nyari minum ke oh, luar. Yeah, Kenapa enggak yeah. kita manfaatkan oh. di sini? Tapi aku cari izin, karena apa? Oh. Dan okay. kita juga berjualan, soalnya oh, oh. mau-dak mau, biar, biar tuh kakin, namanya berjualan. Ini, oh. oh asal usul tentang rompi oh, iya. tapi maksudnya ada gini nggak Om ada senioritas nggak di sini? Contoh saya ingin masuk nih sekarang hmm. berarti saya baru gitu nggak ada gitu nah, apa ada. Oh bebas itu ya, gitu ya. ya. Tapi, Tadi misalnya Tadi, tadi ada melihat Seperti itu uh -huh. ada, ada di pojok karena orang asik uh -huh. mereka, uh -huh. mereka tadi itu ada Om Ibad namanya dia sedang membuat buku Dia uh. seorang penerbit buku di Jogja Oh dia sedang mengedit buku yang tadi -tari. Kemudian di depan ada anak-anak Badai itu uh. nyanyi atau terdara apa ngobrol? Oh, ya, seperti itu oh mengalir ya, iya. saja. Oh iya. Terus, itu itu ya menyambung nah. dari kata-kata om tadi tentang uh, badai di atas kepalanya. Ya. ya itu aku tuh unikum itu empat kata yang sangat apa ya ketika orang dengar tuh udah langsung wow gitu. Pengen badai, ngerti ya penasaran gitu. Badai di atas kepala itu gimana Om dulu asal-usul mendapatkan oh, empat kata itu badai di atas kepalanya iya. tuh. dan badai itu ada banyak juga badai <laughs> angin badai laut gitu kan? soalnya saya tadi searching Om ya saya, saya searching tadi di YouTube jadi deskripsinya tuh tentang uh, badai dekat di atas kepalanya itu sebuah grup musik yes. bener Om. Ya? Oh, oh ya dan itu di apa ya The Om sendiri yang ada di sana itu gimana om ceritanya om tentang itu cinta-cinta aku membuat musik itu musik yang spesial yang mencerit, apa mencerminkan jiwaku oh. apa, terhadap musik, refleksi putra terhadap musik, itu terhadap oh. musikal ya yeah, yeah. dari dulu itu sudah dari tahun, tahun, tahun 2000, bahkan tahun 90an, hmm. 98an itu udah mulai ada cita-cita aku ingin punya musik yang macam ini, hmm. okay. kemudian lama aku mencoba proses dengan teman-teman lain dengan hmm boleh nyebut nama kan? iya mau dengan apa. Abel, ibu, A -a. termasuk siapa Donald, oh. kemudian DU banyak sekali. Kemudian juga yang tua-tua aku ajak belum belum kenal. A -a. Aku sempat kebakan dengan DU uh. ke Jogja waktu itu enggak enggak enggak, enggak dapat. Artinya DU ya DU ya, intinya badai akhirnya terbentuk empat tahun yang lalu ketika A -a. aku menemukan anak-anak yang sekarang ini ya. ada Yoga, Dinda, Rika apa namanya lagi satu, Indra, oh. Indra, Indra. yaudah Indra, Rika, Indra hmm. oh. ada Dewo kemarin, eh Bobby lagi satu jangan lupa oh, iya. Dewo sudah dia mengundurkan diri lah aku anggap uh -huh. karena dia sibuk, Kemudian hmm. aku sekarang bisa memakai teman-teman yang lain yang yang se, yang agak paham dengan kemauanku bukan paham dengan musik ya, uh. mereka jauh lebih paham tapi dengan kemauanku, intinya oh. aku uh. jujur saja kepada anak-anak itu bahwa aku meminjam mereka keahlian mereka ngitar vokal dan lain sebagainya itu untuk menjadi corong aku ingin musikku seperti ini oh. dalam tanda kutip aku ingin merusak musik yang sudah dikenal misalnya kayak musikalisasi busi pasti ini balada dan lain sebagainya ah. aku ingin mengganggu bukan merusak ya mengganggu Engganggu. apa yang sudah ada selama ini yang dipahami orang aku ingin mengganggu dengan konsep. Wow. Oh, oh, ya yang ya. mempunyai ciri khas ya. ini loh saya gini ini kan kalau kita melihat dunia luar nih Om um, banyak sekalian anak muda yang hmm. pengen berkarya tapi dia nggak berani untuk mem memperlihatkan dirinya sendiri jadi orang tuh pasti ngelihat orang lain dulu Iya. Um. jadi kayak dia nggak berani untuk natural itu sendiri itu gimana Om um? netnya ya, ya. bisa kalau ngomong gimana kecuali kita memang yulah Yakin pada dirimu Yakin pada apa yang kamu lakukan Jangan lagi kayak zamanku dulu kan gini Orang jadi seniman nggak ya. akan bisa dapat pacar Karena akan diremehkan oleh orang tuanya Orang jadi seniman nggak akan hidup Buktinya sekarang oh. orang jadi oh. apapun bisa hidup kan? Yeah, yeah, yeah. Jadi youtuber itu kan yeah, nah yeah. yang yeah, yeah. pada kita. Iya yeah, iya. Yeah. Ya itu kan tergolong seniman juga. Gitu. Ya. Seni bagaimana mengelola uh, apa namanya komunikasi benar, kan, benar, benar, Sama benar. dengan podcast dan uh -huh. lain sebagainya. Kemudian orang balapan sekarang. Yeah. Oh. Dulu kan bu balapan. Uh -huh. iya. Jadi harus ditekuni jadi. Uh -huh. Tidak usah beli motor, malah motornya datang. Eh pakai motor gue. Iya, yeah. sponsor itu yeah. oh. orang tua yang harus, yang yeah, harus mengerti, ya, yeah, pola pikirnya Om ya, ya, ya, apapun yang dilakukan sekarang bisa untuk hidup unsur hidup ya, ya, nah. Ya, uang untuk makan bisa semuanya ya. bisa jadi dirubah orientasi orang tua cuman tugasnya anak muda meyakinkan ya, ya. bener benar yakinkan pada orang tuamu bahwa kamu membalap karena memang cinta sama balang mm -hmm. bukan untuk gaya-gaya okay. kamu berkesenian karena memang mencintai dan memilih kesenian itu bukan hanya sekedar gaya-gaya karena pacarmu ada di apa di grup band itu ya, kamu ikut oh, -band. Ya, saya ya, harus pintar ngeband satu hal itu yang penting akan lakukan segalanya apa uh -huh. yang kamu ingin, ingin lakukan kan. dengan cinta iya cintai apa yang kamu lakukan itu. bukan untuk gaya-gaya Okay. Azar, azar, azar. Itu tadi kan kacamata dari uh, orang tua melihat kepinginan anak Ini uh, aku mau pengen nanya nih om Gimana kacamata orang tua Apa untuk ngasih saran kepada orang tua lainnya lah Maksudnya anak tuh harusnya yeah. kayak gimana gitu Kalau aku nah, sesuai uh. orang tua temen temanku yang sudah tua-tua yeah. <laughs> yeah. Pertama jangan virus saya gondrong dulu Iya yeah. Iya <laughs> <Yeah. laughs> um, <laughs> yeah, Percaya Harus percaya kepada anak Oke okay. Kepercayaan Itu aja Kepercayaan Yang lain akan kalau kita sudah percaya pada anak, percaya kemampuannya, keinginannya dan kecintaannya, otomatis hmm. jalan. Jalan. Ya, oh, tapi gitu. tidak tidak anu. Ini harus maksudnya dipantau juga om ya, biar enggak ya kita percaya. Pak hmm. minta uang, gitu. <laughs> percaya, ya, percaya. tertawa ya diskotik. Gitu Kita harus pantau juga ya, ya om ya. Ya. Ya itu. tapi jangan ngekang lah. Ya jangan ya. ngekang. Jadi uh, uh. kalau sudah ditanamkan dari awal, uh, uh, uh, uh. pasti enggak. Lah. Uh, jadi orang tua lainnya juga harus percaya. Pertama harus percaya sama anaknya Om ya. Gak mungkin masa kecil itu adalah waktu emas yeah, di yeah, orang tua yeah. harus Bener. menanamkan yeah. sesuatu yang diinginkan. Uh -uh. Kita harus menanam kepercayaan di anak kita, yeah. walaupun kita belum punya anak. Yeah. <laughs> Ini kan quote dari yeah. mana? <laughs> Tadi aku juga dapat sedikit uh, apa ya? kata-kata yang paling enak. Apa? Jadi kayak uh, kita kalau kita berkarya, gitu tuh harus kita menjadi diri sendiri gitu. Benar. Jangan jangan kita berkarya karena ingin menjadi orang lain. Man. Iya. Apapun ya. yang dilakukan terpaksa, hmm. hasilnya juga terpaksa hmm. gitu. Oh, iya. iya kan? Kayak si apa namanya? Goyang Dasar Keong okay, Racun, dia memang dia gini-gini tahu, tahu terpaksa terkenal. Iya, iya. Terus hilang Iya, iya. Enggak. Ya yang instan uh -uh, yang, yang instan enggak. gitu nah. maksudnya ya. Dan Kaya... juga yang juga tadi aku juga dapat itu tentang ilmu ketekunan uh, ketekunan benar -benar dan ketekunan. selalu melak melakukan dan selalu ingin memperbaiki karyanya uh, uh, itu sih tadi bersama Om Nano <laughs> <laughs> karena ini distruk dengan kamera <laughs> kamera anjing <laughs> oke okay, itu okay. aja Uh, kita terima kasih kepada Om Nano dalam ya, hal hadir ke catatan kaki Benar. terima kasih banget <laughs> kita gabung dengan hadir. <laughs> nanti kita join di apa? Ya, ya, ya. ya pokoknya so, kalian pengen kalau kalian pengen belajar dari Om Nano bisa langsung ke romp Om ya, ya. ya, ya. ya alamatnya jalan oh, gitu <laughs> <laughs> Oke terima kasih yang udah nonton sampai habis jangan lupa untuk follow IG kita di @catatananskor kaki nyampat Gus dan Yoi. apa Iya dan jangan lupa subscribe channel dan komen semuanya gitu Iya ah. karena dicatatkan kalian bisa mendapat insight baru Iya benar, gitu aja Oke okay, saya Gus Chris saya Faniha nah, untuk diri dari hadapan anda terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya thank you